SD Negeri Tayuweta 01 terletak di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayung. SD Negeri Tayuweta 01 merupakan salah satu sekolah model SPMI. Sejak ditetapkan sebagai sekolah model SPMI tahun 2019, SD Negeri Tayuweta 01 menandutup internal. SD Negeri Tayuweta 01 yang berdiri sejak tanggal 2 Januari 1911, kini telah memiliki 12 orang guru kelas, 6 guru mapel, 1 TU, dan 2 penjaga. Saat ini, SD Negeri Tayuweta 01 memiliki jumlah siswa sebanyak 355 anak. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Negeri Tayweta 01. 12 ruang kelas Ruang guru Ruang kepala sekolah Kantin sekolah Aula Musola Ruang agama Kristen Perpustakaan UKS